Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di sebelah Tenggara Indonesia. Provinsi yang menjadi tempat pariwisata eksotis ini dikenal dengan hamparan padang savana dan lautnya yang cantik. Namun kekeringan masih menjadi permasalahan yang cukup serius di bumi Floba Mora ini. Stasiun Klimatologi Kupang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, atau BMKG, mencatat sebanyak 10 daerah di Nusa Tenggara Timur berstatus awas terhadap ancaman bencana kekeringan. Kondisi geografis NTT yang mayoritas kering pun membuat para petani hanya bisa menanam jagung dan singkong setiap tahunnya. Melalui program Life Training Center, Tangan pengharapan pun membantu para petani untuk bisa berdaya dengan menanam berbagai jenis sayuran, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara cuma-cuma bagi para petani yang mau dibimbing untuk bisa berhasil dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Bapak Melki Sedik Taloim merupakan salah satu peserta pelatihan pada tahun 2017 Pria yang berasal dari Desa Mela, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT ini awalnya hanya bisa menanam singkong dan jagung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun, setelah dia mengikuti pelatihan, Bapak Melki begitu semangat untuk bisa segera mengembangkan kebunnya. Ya, ada informasi undangan untuk pelatihannya ke LTC, di dalam itu ada peternakan, ada pertanian, saya cuma lihat di dalam undangan itu Saya minat sekali karena ada pertanian, ada peternakan Ada perikanan di Kepala desa dia bicarakan saya seperti ini Pak Ini nanti kamu ke Kupang Cuma hanya mereka jemput dan tanpa biaya apa-apa selama satu minggu Saya senang karena kita di sini Kita ya. mau bicara pertanian, pertanian, ya, dia seperti ini Setelah belajar ke LTC saya pulang Pulang sampai di sini saya sudah tanam kol Saya sudah tanam kol dan saya jaga dan saya berhasil jadi setelah saya pulang dari LTC, saya punya pemahaman ke depan. saya harus tanam terus. Saya harus tanam terus. Makanya ini tahun saya kembangkan lagi tanaman kol sudah 1000 lebih, Eh sekitar 1300, masih dapat lagi teman satu. Dia tanam di bawah sudah 300 lebih, saya hitung sekitar sudah 1700 lebih. Pendampingan pun diberikan setelah pelatihan berlangsung. Lahan yang miring dan berbatu membuat tim pendampingan memutuskan untuk Bapak Melki melakukan sistem olah lubang untuk bisa menanam sekitar 1.700 lebih kubis di lahan miliknya. Jeri payahnya pun tidak sia-sia. Dari usaha pertamanya, dia mendapatkan untung 9 juta rupiah. Hal ini membuatnya semakin termotivasi untuk terus mengembangkan kebunnya dengan menanam sayur lain seperti terong, tomat, melon, dan lain-lain. Bapak Melki pun menginspirasi banyak orang di desanya untuk ikut memulai langkah yang baru sepertinya. Kamu mau mulai, satu pohon pun boleh. Tapi ada kata mau. Tapi dia mulai juga 300, Pak. Dia mulai dengan 300. Saya bilang, "Sepuluh pun boleh untuk makan saya kasih." Nanti pupuknya saya bantu pupuk. Maka bahkan saya pesan-pesan di teman-teman yang memang datang tanya di sini. Mereka tanya, Pak. Sering ada banyak yang masuk, masyarakat banyak mas. Saya bilang, kalau kamu mau ya belajar tanah Saya kasih sekitar ada tujuh orang tanam, Pak. Ada yang 50, ada yang 20, ada yang seratus ada di sana. Kini bapak dari tiga orang anak ini dipercaya menjadi salah satu aparat desa yang bertugas dalam bidang pemberdayaan. Keberhasilan Bapak Melki tidak terlepas dari dukungan orang-orang baik yang terus mendukung Tangan Pengharapan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tangan Pengharapan. Mari bersama kami memberikan mereka kesempatan, peluang, dan harapan untuk bisa hidup lebih baik melalui program Live Training Center Tangan Pengharapan.